Selamat Pasca untuk kita semuanya Semoga dengan semangat Paskah tahun ini Komunio di tengah keluarga dengan meneladani Santo Yosef semakin diteguhkan Hari ini kita bertemu lagi dalam panduan doa keluarga Minggu kedua di bulan April Saudara, saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan Salam Kasih Kristus Kita berjumpa kembali dalam keluarga untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tema kegiatan kita adalah keluarga meneladani Santo Yosef sebagai bapa yang terbuka dan menerima. Dengan ini, Bapak Uskup menganjurkan supaya keluarga-keluarga Kristiani berani belajar dan meneladani ketulusan hati Santo Yosef. Dalam keluhuran budinya Santo Yosef mempercayakan hidup pada perkataan malaikat Allah Ia terbuka dan menerima Bunda Maria dalam ketulusan Tanpa menuntut syarat apapun Itulah ungkapan cinta kasihnya yang mendalam pada kehendak Allah Dengan demikian, meski dalam situasi sulit Santo Yosef tetap setia melaksanakan tugasnya dengan penuh kasih Di tengah situasi sulit, keluarga-keluarga Kristiani -keluarga diharapkan tidak hanya sibuk dengan perasaan menderitanya Kita butuh kekuatan dari dalam batin dan pikiran, yaitu ketulusan hati Atas dasar iman pada rencana Allah bagi keluarga kita masing-masing Sambil terus melakukan tugas sehari-hari Kita harus menjaga supaya rasa cinta pada Tuhan tidak putus Dan mencurahkannya bagi semua anggota keluarga kita Saudara saudari dan seluruh keluarga kristiani yang diberkati Tuhan Marilah kita sejenak meninggalkan kesibukan kita masing-masing Untuk memulai kegiatan doa kita sekarang ini Mari kita mulai dengan lagu pembukaan nomor 690 Padamu hidupku darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu kuteduh hatiku yang engkau Padamu juga ku berikan. Mari kita menghormati sang sakti. Dam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam asuhan Bapa Yosef yang tulus hati, dahulu engkau belajar mengenal cinta pada Allah dan sesama tanpa syarat. Semoga dengan merenungkan firmanmu, kami pun berani belajar dari Santo Yosef tentang ketulusan hati dan terbuka untuk menerima tanpa syarat Demi melakukan kehendak Allah di kehidupan sehari-hari sebab engkaulah Yesus Tuhan dan guru agung kami kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita membuka kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.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 Perintah, perintah bersama-sama dengan Maria. Bersama-sama dengan Maria. Bersama-sama dengan Maria. Betlehem. Bethlehem Bethlehem Yusuf Yusuf Yusuf Setelah masing-masing kita menemukan mutiara sabda Marilah kita hening untuk meresapkan sabda Tuhan Dan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari marilah kita membicarakan aksinya tak apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah keluarga maupun untuk sesama sesuai dengan tema pertemuan kita keluarga menjelayani Santo Yosef sebagai bapak yang terbuka Bukanlah doa kami, ya Tuhan, bagi orang muda dan anak.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 kepada para orang tua Marilah kita mohon bijaksanaan, kerendahan hati, dan keheningan Serta dengan kepercayaan penuh Juga saat aku tidak mampu memahami kehendakmu Jadikanlah aku mampu mendengarkan suaramu Mampu membaca situasi Tuntunlah aku dalam menaati kehendakmu Dan buatlah aku mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana Jadikanlah aku hidup selaras dengan panggilan Kristiani Dengan penuh rasa tanggung jawab Dan kesiapsediaan sediaan untuk menyambut Kristus dalam hidupku Dan hidup sesama serta dalam alam kipsaan Jadikanlah aku dalam penyertaan Yesus, Maria, dan Yosef Mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamaku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 Jadikanlah aku murah hati dan bersikap penuh kasih. Amin. Santa Maria. I'm so Saudara saudari dan keluarga kristiani di rumah yang berbahagia Demikianlah tadi kita telah bersama dalam permenungan sabda Tuhan dan juga doa keluarga Sampai jumpa kembali dalam kegiatan kita di minggu yang akan datang dengan tema Keluarga meneladani Santo Yosef sebagai bapa yang berani dan kreatif Akhirnya semoga Bagaimana Tuhan selalu menyertai Keluarga kita semua Selamat Paksa